Buah cempedak merupakan jenis tanaman yang berasal dari famili Moraceae. Sekilas, buah cempedak memang terlihat seperti buah nangka, namun perbedaannya terletak pada ciri khas aromanya yang wangi dan bentuknya yang unik. Tanaman cempedak merupakan tanaman yang berasal dari semenanjung Malaya lalu menyebar ke berbagai wilayah seperti Thailand, Burma, dan termasuk Indonesia. Tanaman cempedak sendiri memiliki morfologi yang terdiri dari akar, batang, daun, dan buah. Pohon cempedak berwarna hijau dengan ukuran yang tidak terlalu besar, namun pertumbuhan tingginya akan mencapai hingga 20 meter. Sementara itu, cabang dan ranting pohon cempedak ditumbuhi oleh rambut halus berwarna kecoklatan. Daun tanaman cempedak terlihat agak kaku layaknya kulit, memiliki tangkai, dan berbentuk bulat hingga lonjong dengan tepian yang rata serta ujung daun yang runcing. Bunga tanaman cempedak nantinya akan tumbuh di ketiak daun, cabang besar, dan cabang utama. Bunga tersebut akan berkembang menjadi buah semu hingga buah sesungguhnya. Apabila telah matang, buah cempedak akan berwarna kuning pada daging buah, memiliki tekstur yang lembut, licin, dan berlendir. Namun, serat buah cempedak dapat dirasakan ketika menyentuh lidah. Buah cempedak memiliki berbagai manfaat, kandungan, hingga efek samping dalam mengonsumsinya. Namun, dari segi efek samping tersebut dapat diminimalisir dengan mengurangi jumlah konsumsi buah cempedak itu sendiri lalu apa saja manfaat kandungan dan efek samping buah cempedak berikut adalah ulasan mengenai manfaat kandungan dan efek samping buah cempedak manfaat buah cempedak manfaat buah cempedak sangat beragam yang sangat berhasiat bagi tubuh Di antaranya adalah satu bahan campuran makanan buah cempedak merupakan buah yang dapat dikonsumsi ketika belum ataupun sudah matang apabila belum matang Buah cempedak biasanya diolah sebagai bahan campuran gulai dan aneka makanan lainnya Setelah buah tersebut matang juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku gorengan dan camilan lainnya 2. Menjaga kesehatan mata Pada umumnya, kandungan vitamin A terdapat pada sayur-sayuran hijau Namun, kandungan tersebut juga dapat dijumpai pada buah cempedak di mana vitamin A sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata 3. Merperkoko gigi dan tulang Ternyata, buah cempedak juga sangat bermanfaat untuk memperkokoh gigi dan tulang. Hal tersebut dikarenakan oleh kandungan fosfor yang terdapat di dalamnya. 4. Mencegah penuaan dini Buah cempedak memiliki khasiat yang dapat mencegah penuaan dini. Hal tersebut dikarenakan oleh kandungan vitamin dan antioksidan yang terdapat pada buah cempedak. Untuk mendapatkan hasil maksimal dalam mencegah penuaan dini, dampingi penggunaan skincare dengan mengonsumsi buah cempedak secara berkala. 5. Menurunkan kadar kolesterol dalam darah Kolesterol merupakan salah satu lemak jahat yang mampu merusak kinerja jantung Kandungan gizi dalam buah cempedak seperti vitamin C mampu menurunkan kadar kolesterol dalam darah tersebut Selain itu, kandungan gizi yang terdapat pada cempedak ini juga membantu melancarkan aliran darah 6. Menjaga tubuh agar tetap ideal Selain bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah kandungan vitamin C yang terdapat pada-pada buah cempedak juga dapat mengatasi berat badan berlebih. Dalam hal ini, vitamin C yang terkandung dalam cempedak berfungsi sebagai pengikat lemak dan membuat metabolisme tubuh menjadi lancar dan terkendali. 7. Membuang Zat Racun Penyebab Penyakit Tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam tubuh manusia terdapat berbagai macam zat racun yang akan membawa perkembangan penyakit. Zat racun tersebut bisa saja berasal dari makanan yang dikonsumsi. Untuk mengurangi kadar racun tersebut, mengonsumsi buah cempedak secara rutin dan terkontrol mampu menanggulanginya. Selain itu, buah cempedak mengandung heteriflavon C yang terdapat pada kulit batangnya. Zat tersebut dapat dimanfaatkan sebagai cara untuk mengatasi perkembangan parasit dalam tubuh, mengurangi penyakit malaria, dan lainnya. 8 membantu tubuh terdehidrasi buah cempedak merupakan buah yang memiliki kadar air tinggi hal tersebut dikarenakan buah cempedak membutuhkan asupan air dalam jumlah yang sangat banyak apabila tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia sehingga apabila dikonsumsi kandungan air yang terkandung pada buah cempedak mampu menjaga tubuh agar tetap terdehidrasi selain itu Kandungan air dalam buah cempedak juga bermanfaat untuk memperlancar metabolisme tubuh dan membantu penyerapan sari-sari makanan secara maksimal. 9. Menjaga sistem imunitas tubuh agar tetap stabil. Buah cempedak mampu menjaga sistem imunitas tubuh karena mengandung bioflavonoid. Zat tersebut akan berfungsi sebagai penyerang radikal bebas yang dapat merusak sel-sel dalam tubuh. Selain itu, buah cempedak juga mampu memperkuat tubuh dan menahan segala resiko penyebab stroke kandungan buah cempedak. Di balik manfaat buah cempedak, terdapat berbagai macam kandungan zat gizi yang menyokongnya yaitu vitamin, mineral, dan zat gizi lainnya. Informasi nilai kandungan buah cempedak yang terdapat pada 100 gram yaitu vitamin A sejumlah 200 IU, vitamin C sejumlah 15 mg, kandungan energi sejumlah 116 kal, kandungan protein sejumlah 3 gram, kandungan karbohidrat sejumlah 28,6 gram. Kandungan lemak sejumlah 0,4 gram, kandungan fosfor sejumlah 30 mg, kandungan kalsium sejumlah 20 mg, kandungan zat besi sejumlah 2 mg. Efek samping buah cempedak. Selain memberikan khasiat yang tiada taraf bagi kesehatan tubuh, buah cempedak juga mengandung sedikit efek samping apabila mengonsumsinya di luar batas. Beberapa efek yang harus dipertimbangkan antaranya adalah: satu, penyebab perut kembung dan begah. Memakan buah cempedak dalam jumlah yang tidak terkondisikan akan membuat perut kembung dan begah. Keadaan tersebut muncul dikarenakan buah cempedak memiliki kandungan gas di mana kandungan gas tersebut dapat memicu penyakit mah. Efek samping ini sangat cepat bereaksi bagi ibu hamil dan sebaiknya dihindari. 2. Mengakibatkan kontraksi dini. Terkait dengan poin pertama, mengonsumsi buah cempedak sebaiknya dihindari bagi ibu hamil. Hal tersebut disebabkan oleh kandungan gas yang terdapat pada buah cempedak mengandung gas yang dapat mengakibatkan keadaan perut menjadi tidak stabil dan panas. Sehingga akan memicu kontraksi dini hingga beresiko keguguran. Selain itu, mengonsumsi buah cempedak dalam jumlah yang berlebih mampu meningkatkan suhu janin yang dapat membuat janin lahir dalam keadaan prematur. Buah cempedak merupakan buah yang memiliki aroma unik dengan rasa yang lezat. Tak heran mengapa buah cempedak sangat digemari oleh banyak orang dari berbagai kalangan dan usia. Tidak hanya memiliki rasa yang sedap, buah cempedak juga mengandung berbagai manfaat yang sangat baik bagi tubuh. Namun, dari sekian banyak manfaat itu, buah cempedak juga menimbulkan efek samping ketika mengonsumsinya dalam jumlah yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, butuh pertimbangan yang cerdas ketika mengonsumsi buah cempedak apalagi jika dikonsumsi bagi para ibu hamil hal tersebut berguna untuk menghindari segala resiko yang akan terjadi di kemudian hari